dua puluh guys ya, nah satu lagi, hmm, bagus, dapat guys ya, di awal-awal nggak connect oke okay, bagus, anggurnya connect candy biru, pisang, pisang semongki kali sepuluh kali empat, lo oke okay, lumayan di sini ada 20 ya perkaliannya lebih 32 nah lima ratus rupiah, nah cakep setengah juta langsung cok ya, sesuai target kita guys ya, minimal kita dapat 500.000 cabut, kalau dapat lebih lumayan banget, hmm kali cepetnya connect mampus. Ya elah biji doang Tapi apa, apa guys ya Di padang Mubazir Kali cepetnya connect Oke okay. 192 ribu Nambah lagi sini profit kita ya Jadi berapa nih 650 naik terus hai, hai hai halo guys jumpa lagi seperti biasa guys ya kita bermain lagi di sini di bobohan ori guys ya di sini aku buat dana kena kalan 104.000 ya di sini aku udah standby di bed 6000 langsung aja kita gaskan main panjang guys ya kita langsung main long ya main panjang maksudnya guys ya 70 putaran turbo spin pakai double bed guys ya semoga di 70 putaran kita dapat yang namanya free spin gratisan satu lagi satu lagi Ya anjir di awal-awal di dia udah di prank aja coy ya. Lollipop 3 coy. Oh ya guys ya, gimana kabar kalian ini? Apakah sudah WD atau rungkat? Nah, kalau rungkat dua kali udah cukup. Besok lagi dilanjutin ya guys ya. Ngapain banyak-banyak kali rungkat di sana ya? Cukup dua kali sehari kalau rungkat ya Kalau menang mah terus terus aja gas aja terus kalau menang ya. Oke, 50 putaran lagi di sini masih di prank lagi kita ya. Skater 3 skater 3. Di sini loh 3. Tapi pecahan di sini kayak ah pecahannya bikinnya sekok. sisa sisa 6000 rupiah nih saldo nah ini baru connect lagi banyak nih guys ya sampai 31.000 masih nambah 34 nambah lagi enggak coy ya oke pisangnya banyak banget masih belum dapat free spin hampir tewas tadi guys ya tinggal 6000 rupiah Di sini masih ada nafas tinggal 40 putaran lagi masih panjang sih 40 putaran lagi cuman saldonya sanggup apa enggak nih guys ya 24.000 guys ya nah satu lagi nambah hmm, bungkus dapat guys ya Dikasih free pertama kita nih, oke okay, semoga isinya enggak, cuman buah-buahan yang busuk ya guys ya. Hmm, awal-awal nggak connect, oke okay, bagus. Anggunnya connect, candy biru, pisang, pisang semongki kali 10 kali 4. Oke okay, lumayan di sini ada 20 ya, Perkaliannya lebih. 32, nah 560.000 rupiah, nah cakep setengah juta langsung cok ya. Sesuai target kita ya guys ya, minimal kita dapat 500.000 cabut. Kalau dapat lebih lumayan banget. Hmm, kali cepetnya connect mampus. Ya, elas biji doang. Tapi nggak apa-apa guys ya, daripada mubazir kali cepetnya connect. Oke, okay. 192.000 nambah lagi sini profit kita ya. Jadi berapa nih? 650 naik terus 768.000 meninggoy. Modal segini jadi segini ya, guys ya. Oke, okay, cakep pisang connect alin 11. Aduh, anggur kurang satu. Tinggal 4 spin lagi ya. Tinggal 4 spin lagi dua spin terakhir guys ya eh tiga masih dua spin terakhir nih dua spin terakhir anggur manggis pisang semongki kali-kalinya turun ya ampun kali dua doang cok kami nggak apa-apa lah numpas satu ribu nambah-nambah last spin terakhir oke manggis kun jeli ijo pisang kali-kalinya bangke kali-kali cicil cok tapi nggak apa-apa lah ya 50.000 jadi 70.000. Nah di sini kita dapat profit 916.000 naik ke 930. Di sini saldo kita di sini aku matikan langsung 70-nya <tuh> dan di sini aku coba mainkan di bettingan 1000 lah guys ya seribu atau 500. Hmm, tuh 1000 aja guys ya, Seribu seribu seribu Di sini udah cuan, kita main santai, kita tarik 70 putaran Gak pakai quick, nggak pakai turbo guys ya. Kita otomatiskan aja nih bet 1000 dapat free spin syukur, nggak dapat ya udah guys ya. Karena di sini udah cuan. Kalau dihitung-hitung kalau ini emang gak dapat sama sekali 70.000 kita kalah ya, nggak apa, apa Tapi kalau begini, nggak mungkin nggak connect sama sekali, duit aja guys ya. Sweet money lagi gacor gini kan semoga dapat di sini ya. Free spin di bettingan 1000 nih guys ya. Oke, di sini sambil ngerokok udah enak coy ya. Udah dapet cuan, udah bisa di depan mata Itu yang namanya profit 926 ribu ya guys ya mm -hmm. Mm -hmm. Ayo dong, konek lagi dong Oke, masih belum <tuh> Ayo dong, tambahin lagi dong rp ribu ya, selalu kita aman ya guys ya. Mantap banget di sini. Nah, tuh pisang, Candy biru, Candy dua, gitu doang. Nah, cakep. Di sini kita ada free spin udah enak banget ya guys ya. Tinggal tinggal nunggu nunggu kelar aja nih 51 putaran. Damage tahu di 51 putaran ini kita dapat free spin, kan lumayan nambah lagi profit ya. Kalau bisa-bisanya tembus sejuta ya, guys ya. Tapi kalau di sini dapat cuman dapatnya segini ya udah nggak masalah ya, guys ya. Dan seperti biasa juga di sini guys ya di sini aku selalu ngingetin kalian bahwasanya di sini cuma hiburan semata jadi kalau kalian bermain itu jangan terlalu over banget guys ya ini jadikan aja cuma hiburan jangan dijadikan mata pencarian makanya aku selalu ngingetin kalian kalau mau deposit itu mau pakai dana kenakalan kang jangan pakai dana untuk keperluan pribadi bu nggak ngebul tuh dapur cok kalau diturutin yang begini coy bener <tuh> oke okay guys ya di sini kita lanjut lagi masih ada beberapa putaran lagi nih 37 putaran lagi guys ya 37 putaran lagi Oke okay, semongki anggur pisang Oke okay, mantap 35 putaran lagi guys ya. 35 putaran lagi di sini sisanya guys ya semoga kita dapat ya 33 putaran lagi nah di sini aku mau bakar rokok dulu lah guys ya moga-moga dikasih mantap-mantap di sini ya guys ya <tuh> Oke, okay, cakep. Oke, dua puluh sembilan lagi ya. Dua puluh sembilan kita nikmatin aja ya. Ini ya, wulofenya uh, kece ya. Uh -huh. Oke, okay, cakep. Nah. Nah jelly hijaunya connect Wih skater dua coy, ya mantap. Tapi kayaknya gak bakalan dapet guys ya Karena kita udah dapet sempakional ya Udah lah dapet lah dong hmm, Love nya kurang satu ya guys ya Pisang Ayo dong tambahin dong Pecahan demi pecahannya yang bagus Kenapa sih 14 pin lagi guys ya 14 spin lagi, lagi di sini, kayaknya nggak bakalan dapat free spin tambahan nih guys ya masalah guys ya yang penting kita sini WD intinya WD ya karena benang sebenar-benarnya itu itulah kita tahu WD ya percuma JP kalau nggak WD guys ya dan sini makasih banyak yang udah selalu hadir yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga kepas kalian mencobain pola ini kalian profit juga guys ya yang baru datang langsung aja bantu like, komen, share -nya. Subscribe jangan lupa ya, Guys ya. Nyalakan notifikasi loncengnya. Ingat, ini cuma hiburan semata doang ya, Guys ya. Oke, enam putaran lagi di sini kelar dan di sini aku bakalan pamit, Guys ya. Seperti biasa di sini, ya, salam Jaja dan bye-bye. Thank you, Guys ya.